Pesan yang sejuk, ku saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan. Pilih masa depan di warna mimpimu, jika kita pernah berbagi. kuat menguatkan Indonesia